Shirts flooding back, chance for Cristiano Ronaldo! Yeah. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah peribahasa yang tepat untuk situasi Mason Greenwood saat ini. Seperti diketahui, pemain berusia 20 tahun itu tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan kekerasan terhadap kekasihnya, yakni Harriet Robson. Kabar tersebut membuatnya dipanggil pihak kepolisian dan dibekukan dari skuad Manchester United. Penderitaan Greenwood masih belum usai. Ini dikabarkan jika sejumlah pemain Manchester United, salah satunya Cristiano Ronaldo yang langsung meng akun sosial media Mason Greenwood. Bila melihat akun sosial media dari Mason Greenwood, sudah tak ada lagi nama-nama pemain Manchester United seperti Ronaldo, Paul Pogba, David De Gea, Alex Telles, dan Edinson Cavani dalam daftar pengikutnya. David De Gea menjadi yang pertama melakukan aksi unfollow tersebut. Menurut laporan dari Kauk outside. Para pemain Manchester United kompak melakukan aksi tersebut imbas kasusnya dengan sang kekasih ramai di media sosial. Seperti diketahui, saat ini Greenwood sedang ramai dibicarakan. Usai Robson berani berbicara ke muka umum bahwa ia menjadi korban kekerasan winger Manchester United tersebut. Dalam sosial media pribadinya, Robson membagikan foto-foto tubuhnya yang lebam akibat ulah Greenwood. Bahkan ada video di mana Robson terlihat berdarah dari mulutnya. Tak hanya sampai itu, rekaman pembicaraan Robson dan Greenwood juga ia bagikan. Dalam rekaman suara itu, Greenwood seperti meminta Robson untuk melakukan hubungan badan. Kala itu, Robson menolak dan pemaksaan pun terjadi. Untuk saat ini, masalah dugaan kekerasan terhadap Robson sudah diambil alih oleh kepolisian Manchester. Penyelidikan akan dilakukan untuk mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Sementara itu, pihak Manchester United juga sudah memberikan pendapat terkait masalah yang menimpa pemain mereka. Kami tahu soal gambar-gambar serta tuduhan yang muncul di media sosial," kata pernyataan resmi MU. Kami tidak akan berkomentar lebih jauh sampai fakta bisa ditemukan. Manchester United sama sekali tidak menolerir tindak kekerasan," kata pernyataan itu menambahkan. Tentunya jika Greenwood benar-benar bersalah, karir pemain muda Man United itu jelas terancam. Padahal Greenwood sedang mencoba untuk membangun karirnya yang sudah menjadi salah satu pemain andalan setan merah di usianya yang baru 20 tahun. Won't stop till the end